Tiap hari kita chatting Malamnya kita calling Bapak sampai salting Tapi napang kamu Kita chatting malamnya kita calling, baper sampai salting tapi napa kamu ghosting dia baik? Kita chatting malamnya kita calling, baper sampai salting tapi napa kamu kita calling baper sampai salting tapi kenapa kamu ghosting